dua masih jengger merah dua poin masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita hunting emutan mas bro empat dua poin mas bro lumayan mas bro Sebetulnya masih banyak Mas Bro buruan burung tekukur burung punai cuma dua ini udah cukup lah Mas Bro panas banget Mas Bro aduh Mas Bro lanjut Mas Bro tuh dia, Mas Bro yang jemput Mas Bro Enggak dapet dia Mas Bro song dia Mas Bro Mas Bro.